Dia lebih mudah untuk melakukan hal itu. Lihat saja, nanti dia tidak akan membiarkan Nimboli kembali ke Jaisar lagi. Apalagi saat Sifam dan anak-anak lainnya ingin bertemu dengan adiknya. Kenapa kau tidak mengerti, Dokter Anan? Kau salah tentang Bu Manggala Itu tidak benar. Sebentar lagi Nimboli akan tahu yang sebenarnya. Bumanggala sudah berjanji padaku Tidak Bu Nandi Nimboli harus mendengar sendiri dari itu. Hari ini Sekarang juga Itu bisa memperburuk keadaan Aku bisa kehilangan putriku Untuk selamanya Karena Bu Bumanggala bilang Kau mungkin takut pada Bu Bumanggala Tapi aku tidak Percaya Hanya ini jalan menyelesaikan masalahmu Kita harus memberitahu Nimboli yang sebenarnya membuat akan lebih mudah Aku akan hubungi nyimpul Aku bilang tidak dokter anak Aku tidak memberimu hak untuk mengambil keputusan dalam hidupku Ya kau benar Harusnya aku memikirkan itu Sebelum aku datang kemari Aku uh, Minta maaf sangat yakin, rasa takut kehilangan Nimble membuat malah menjauhkanmu dari Nimble, dan sayangnya di jalan dia lebih mudah untuk melakukan hal itu. Hanya di jalan untuk menyelesaikan masalah, kita harus memberitahu Nimboli yang sebenarnya. Yang sudah kukatakan Tapi aku bisa minta maaf Aku minta maaf dokter Anak Kalau memang mungkin Tolong maafkan aku Seharusnya aku yang minta maaf Saat aku mencoba menyelesaikan masalahmu Aku melewati batasan Tapi percayalah Aku tidak akan mencampuri urusan Pribadimu lagi Itulah sesuatu Yang tidak bisa dicuri Atau diambil dari kalian Kenapa kau berhenti? Sepertinya aku mengenal suara itu Itu adalah suara guru Moni Dia baru saja menyelesaikan sumpahnya Sebelumnya tidak ada yang mendengar suaranya Dimana kau bisa mendengarnya? Sebabnya mereka mengatakan, selalu dengarkan hati nuranimu, lalu kau akan mendapatkan semua keinginanmu. Hasrat terbesarmu akan terpenuhi. Tidak ada yang bisa menghentikan. Dialah wanita. Sedang berduka, itu dia sudah melewati derita besar saat bermeditasi. Aku mendengar tangisannya dengan jelas. Dia sendiri, dia hanya bisa berduka sendiri. Oh, jadi Rami benar. Guru bicara tentang Harki. Tapi bagaimana guru tahu tentang Harki? Dia tidak pernah datang kemari. Lalu bagaimana guru bisa mengetahui tentang dukanya? Jangan putus asa. Duka terbesar dalam hidupmu akan menghasilkan kebahagiaan yang sangat besar. Perlu mengenalnya Sepertinya Ini alasan dewa Mengirimku ke desa ini Agar aku Bisa menghentikan penderitaan wanita ini yang kau lakukan. Jangan hapus itu, Bu. Anggap saja hari-hari burukmu telah berakhir. Terima kasih banyak, Guru. Kau sudah memberkatiku. Sekali saja. Cukup. Kau tidak perlu mengatakan semua itu. Tanpa mengatakannya, semua keinginanmu akan terpenuhi Pergilah Tinggalkan semua duka dan masalahmu di tempat ini Dewa akan memperbaiki segalanya Bu, kau bisa pergi Pemuja yang lain sedang menunggu berkat dari guru Silakan pergi. Ibu? Ibu, lihat betapa banyak ruang yang aku buat di lemari ini. Pakaianku ada di sini dan pakaian Nimboli akan ada di sini. Ibu, apa ruang ini cukup untuk Nimboli? Lihat Berapa banyak raki yang aku beli Karena aku tidak bisa mengikat raki Untuk Nandi Tapi setelah dia kembali Aku akan mengikat raki ini Sekaligus bu Bibi Anandi Lihatlah Apa ini bagus Semua ini... Um, tidak, ibu senang melihat kalian melakukan semua ini untuk Nimboli. Tapi nak, Nimboli belum tahu kalau... Kami tahu, Bibi Anandi. Kami tidak akan mengatakan apa padanya. Kami hanya ingin menyambutnya dengan hangat. Iya, supaya dia tidak pernah pergi lagi. Iya, dan aku juga berpikir. Apa itu... Aku pikir, uh, ibu, uh, aku lupa Baiklah, selesaikan semua ini, ibu akan kembali hmm? Sifam, kau akan mengatakan sesuatu pada ibumu Kau sudah ingat? Aku tidak pernah lupa, aku akan menelpon dan akan bicara pada Nimboli Ini akan jadi kejutan bagi ibu setelah bicara dengan Nimboli, aku akan memberitahu ibu. Sangat besar Kau hanya perlu Mengenali A Apa yang kau lakukan? Jangan hapus itu Bu. Itu adalah tanda kebahagiaanmu Anggap saja Hari-hari burukmu telah berakhir Terima kasih banyak guru Kau telah memberkatiku Sekali saja Ruku Kenapa guru Mawani menarik kakinya saat aku akan menyentuhnya Aku merasa sepertinya aku pernah menyentuh kakinya Merasa seakan aku sudah mengenal dirinya dengan baik, lalu dia memberkatiku dengan kebahagiaan. Dia juga memberiku warna, padahal dia tahu kalau aku wanita. Yang sudah tidak bersuami. Ada sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Aku harus segera menemui Guru Moni. Oh, Dewa. Ini terlalu melelahkan. Dan tenggorokanku sampai sakit Karena aku bicara sejak pagi Aku juga pak Dengar Pergilah beli minuman untuk gurumu Jangan beli minuman lokal Beli minuman impor Kalau perlu yang harganya mahal Wah wow. pak benar sekali Tapi pak Uangnya Hey, Konyol sekali <skin> <itchy noise> Kau akan meminta uang dari gurumu, tapi Pak, semua uang persembahan sudah Bapak ambil kan? Oh ya? Dan pendapatanmu hari ini di mana uang itu? Uh, uh, itu uh, uh, itu aku aku simpan untuk tabungan Pak. Oh ya? Kau mencoba mengelabui gurumu, Hah? Dengar. Selama kau melakukan bisnis ilegal ini dengan jujur, kau akan senang. Tapi kalau tidak... Uh, iya, iya, Pak. Uh, aku mengerti, Pak. Aku ya sudah. tidak akan mengulangi kesalahan, Coba. Pak. Tergilah. Aku dengar kau minta maaf pada Nimboli. Iya, aku merasa sangat bersalah. Aku harus minta maaf padanya. Ibu sudah mengatakan segalanya Mengatakan apa? Uh, tentang Nimboli Kak Abi, Kak Manu Dan aku sudah tahu segalanya Nimboli adalah Nandini Dia adikku Beritahu Nimboli Aku akan menelponnya nanti Dah Ini tidak bagus Sebelum Nimboli mengetahui yang sebenarnya Aku, aku harus menghentikan Sifam Sifam